Sekalipun aku dalam lembah, gelang ku tak takut, sebab kau pesertaku. Sekalipun badai, topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau. Di sisiku, aku percaya berkatmu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji Ku sembah Kau Tuhan Sekalipun Aku Dalam lembah Kelam Ku tak takut Sebab kau Besertaku Sekalipun Kapan datang menerpang, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya, berkatmu atasku Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Kupuji, puji, ku sembah, Kau Tuhan. Aku percaya berkatmu. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, Kupuji, puji, ku sembah Kau, Tuhan. Kupuji, puji, ku sembah.